adalah cermin rasa dari anak manusia Tak bisa dibantah Karena itulah yang bertahta Memenuhi ruang lingkup serta sisi dari hidup Kadang logika dianggap sampah patah Morgana terlihat nyata Itulah kita, anak manusia Yang kami punya, hanya hati saja Mata berkaca, dicampur derai air mata sebuah tanda bahwasanya kami semua telah lelah Memandang dunia dalam rajut derita Terombang ambing dalam gemerlap sang fana Namun bagaimana jika hatimu tak suka mana gumam di dada berlipat ganda Dicampur dengan sumpah serapah karena yang diingin tak sesuai pada tempatnya Kadang tak suka namun kami coba ceria Mungkin kami mulai beranjak dewasa Menghargai sesama walau bertentangan dengan rasa di dada Banyak yang coba memaksa dalam remang gelap gulita Pupus rasa sumringah, tuai hamparan sengsara Inilah dunia rasa anak manusia Dan kami tumbuh besar di dalamnya Kadang hati bicara bila tak suka Organ raga kan kerjasama singkirkan angkara Dengan tepi sancara tak peduli walau nyawa taruhannya Begitu bahayanya kami anak manusia Tak peduli berapa usia tua muda terlihat sama Dengarkan hati berbicara dan kami anggap itulah titah Bila hatimu masih tak suka Walau tak fakta tak mengapa Sekedar salurkan naluri manusia Menyalahkan raga Walau benar Tak bisa tunjukkan batang hidungnya Jika hatimu tetap tak suka Tak peduli apa cerita Walau laksmana datang dari alam surga Bahwa kereta gencana tuh menjemput ribuan rasa Kami tetap merasa biasa saja Berhentilah Duhai hati bicara, kau bawa raga tak kemana Habis masa terbuang percuma, rugi di dada tak tuai laba Semakin hari kau semakin papa, tempatkan hati laksana raja Semakin jauh bawa sengsara, ternyata dia bukan segala Nurani datang untuk perbaiki. Meringah tertawa ketika ilmunya tiba, perlahan rubah isi dari kepala, tampakkan cerah walau mendung telah singgah. Ketika hatimu sungguh tak suka, masihkah engkau butuh logika?